Hai hai hai Taukah kalian sob, ternyata masih banyak kisah-kisah mitos di Indonesia yang masih beredar di masyarakat Meski zaman sudah modern dan serba canggih, namun banyak masyarakat tanah air yang masih percaya dengan mitos Padahal namanya mitos tentu saja kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan Ada banyak sekali cerita-cerita mitos yang muncul di masyarakat dan sudah dipercaya secara turun temurun ini memang tak lepas dari budaya masyarakat Indonesia yang kental dengan hal-hal mistis. Dan salah satu contohnya adalah Inyak Balang. Lantas apa itu Inyak Balang dan seperti apa sih mitosnya? Tanah Sumatera memang memiliki banyak kisah unik dan menarik yang perlu kalian ketahui. Salah satunya adalah mengenai Inyak Balang. Inyak Balang sendiri merupakan sebuah sosok yang dihormati oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Bagi yang bukan masyarakat Minangkabau, mungkin masih asing dengan sebutan Ingyak Balang. Ingyak Balang sendiri merupakan nama yang diberikan oleh masyarakat Minangkabau kepada Harimau Sumatera atau panthera Tigris sumatrae. Pasalnya, masyarakat Minangkabau mempercayai, jika Harimau Sumatera bukanlah sosok hewan buas biasa, karena Ingyak sendiri memiliki arti kakek atau bapak. Selain itu, ada juga sebuah kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat Minangkabau yang menyebabkan harimau Sumatera menjadi seekor hewan yang dihormati. Waduh, kira-kira apa ya? Eh, tapi tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Ini balang dianggap sebagai sosok yang menjaga hutan, ...dan penjaga orang Minangkabau yang tengah merantau keluar kota. Sebagai penjaga hutan, Inyak Balang divisualisasikan sebagai siluman setengah manusia dan setengah harimau. Namun ada juga yang beranggapan jika Inyak Balang adalah manusia yang belajar ilmu sakti... ...agar bisa menjelma menjadi harimau. Selain itu ada juga versi lain yang menyebutkan jika Inyak Balang merupakan sosok yang sejak dulu dipercaya... Bisa berkomunikasi baik dengan manusia maupun harimau. Konon katanya Nisop di masa lalu inyak balang menjadi jembatan agar manusia dan harimau tidak saling menyerang. Sedangkan kepercayaan lain menganggap jika inyak balang adalah sosok yang menjaga orang Minang yang tengah merantau. Namun tentunya tidak semua orang Minangkabau bisa melihat sosok inyak balang. Meski kerap dianggap sebagai makhluk siluman. Namun inyak balang yang tinggal di hutan ini memiliki peran dalam menjaga keseimbangan hutan agar tidak diganggu oleh manusia. Bahkan sosok tersebut kerap membantu manusia yang tersesat di hutan, dengan catatan manusia tersebut tidak sedang berbuat kejahatan. Saat ini, penghormatan pada inyak balang yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dan masyarakat lain di wilayah Sumatera rupanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam konservasi sumber daya alam